serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar lezlar tentunya menemani santai siang kalian saat ini bangunin akan memberikan informasi menarik para yang seputar idola kita flashback dulu persahabat ya, kita ke kabar pertama Ini ada sebuah bukan spesial momen vitamin bahagian kita dapatkan Cidukan vitamin manja persahabat ya, di acara konser, di dosian, Masya Allah <coughs> Dedeak kejora dan Rizky Bilar, ini membuat kita semakin tentunya baper persahabat ya Apalagi kakak Bilar yang semakin bucin terhadap Dedeak Wasi, perhatikan Tangan kakak Bilar disitu merangkul dedek Lesti Kejora persahabat ya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. unggahan ini diposting atau di dipost kembali oleh akun Leslar Lover underscore official. Ada kalimat caption yang dituliskan, video lama rasa baru soalnya baru dikeluarin dari pabrik. <laughs> Luar biasa persahabat ya. Yes. Sembari menunggu vitamin baru kita suguhkan persahabat ya. Vitamin lama rasa baru, mudah-mudahan bahagia untuk kita semua. Doakan yang terbaik untuk rumah tangga tidak Lesti dan kakak Rizki bilar selalu diberikan kemudahan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Dan kita lihat persahabat ya di sini banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans Ya, ini dari akun Rere Yunji mengatakan, "Ini pas pengumuman lamaran, bukan sih? Waduh, ada yang tahu gak?" Tentunya, ini pasti para fans sejati sudah tahu ya Benar, ini adalah momen ketika Lesti dan Rizky Bilar mengumumkan tanggal lamaran persahabat, ya luar biasa. Bahagia selalu untuk Dedek dan Kakak Bilar. Mudah-mudahan berkah barokah untuk rumah tangganya. Amin. Ya bala alami berikutnya. Kita lihat juga persahabat ya ada ungar postingan nih Masya Allah luar biasa persahabat ya Kakak Bilar ini momen di lokasi syuting sedang baca tag persahabat ya tuh Dan kita salvo banget nih sama nomor kendaraan yang ada di postingan ini B1lar Wow <tuh> apakah ini motor punya Kakak Rizky Bilar persahabat ya kita lihat Unggahan ini diposting oleh akun Leslar Kendari, 01, ada kalimat caption juga yang dituliskan. Bismillah, selalu semangat kakak, semoga lelahmu menjadi lelah, berkah untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Amin. Kita lihat dalam kolom komentar, apa Sahabat ya. Dalam postingan ini, ada komentar dari akun Elvianti pun mengatakan, Aku fokus ke plat motornya Wow ini sama banget dengan pemikiran Bang Mimin persahabat ya Salvok banget sama plat nomornya tuh persahabat ya Kita lihat juga ke Komentar berikutnya diberikan dari akun Faiz Mubarak 55 Mengatakan Itu plat motornya berarti punya bilar juga ya Tapi untuk kepentingan syuting Tuh persahabat ya Diperjelas ini keperluan syuting saja berkas selalu mudah-mudahan selalu dilancarkan untuk tentunya semua yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat unggahan spesial banget ya dari akun Bilar Video nih <laughs> Ini kayaknya efek kekurangan vitamin hari ini persahabat ya ada postingan dari Lintar dan Bang Adlin ada kalimat keemsun yang dituliskan di postingan tersebut Akhirnya dapat vitamin Yang belakang itu dede Yang depan itu osas Katanya aduh <laughs> Dalam kolom komentar kita lihat Perdebatan persahabat ya Banyak yang belum ngeh nih kita lihat Dari Nisa 4694 Mengatakan Hahaha ngakak katanya ya Menit baru paham <laughs> Tentunya baru paham nih persahabat ya Bahwa disitu kita lihat ada Bang Lintar dan Bang Adlin Dan Bang Lintar disakanya itu Osas Dan Bang Adlin itu Dede Lesti Kejora Dan kita lihat persahabat ya Dalam postingan ini selanjutnya komentar diberikan dari akun Instagram puluh adif 3785 mengatakan Lintar dah ikut bos colek-colekkan Aduh, banyak banget persahabat yang pasti nular kegesrekan dari Osas kepada semua Orang-orang terdekatnya bersabat Ya ini buat kita bahagia ya. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan Kepada keluarga Leaslam Dan kita doakan yang terbaik untuk rumah tangga Dede dan kakak Bilar Dan yang terpenting mudah-mudahan